Semua serba real itu masih banyak penontonnya, yang gak kalah dengan film fiksi juga sebenarnya gitu loh Kita kembali kepada penonton yang ada di eh, target kita yang ada di eh, Audience yang karena kalau kita mau bikin film kita punya sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada penonton kita jadi eh, kita juga harus tahu penonton kita siapa dan orang dari mana gitu misalnya oke okay. kalau untuk kalangan film fiksi kita mulai bertanya kenapa orang mau menonton film uh, fiksi salah satunya yang paling gampang adalah film fiksi itu film yang apapun bisa terjadi sefantasi mungkin itu bisa terjadi apa aja bahkan ee, cowok jelek dapat cewek cantik sekali kaya pula mungkin di film fiksi atau tiba-tiba e, di film fiksi presiden orang Afrika orang Kenya itu e, kulit putih Mungkin juga, atau mungkin presidennya dari planet Mars, mungkin juga Namanya juga film fiksi, film imajinasi, film uh, fantasi, film fiction itu bermain dengan imajinasi Kalau untuk film dokumental, balik lagi based on reality Jadi kalau ada misalnya yang seperti yang tadi saya bilang cowok jelek banget miskin segala macemnya tapi dapat cewek cantik sekali model kaya raya lagi di fiksi mungkin tetapi untuk dokumenter enggak mungkin karena realitanya memang susah dapat orang seperti itu atau susah mengalami kejadian seperti itu hampir dibilang ya ya ada hanya hanya nasib uh, lah masalah itu tapi untuk direalitakan itu uh, ya belum tentu oke okay. uh, kenapa orang mau nonton film fiksi salah satunya itu adalah merangsang fantasi kita jadi kalau saya punya fantasi yang besar pasti saya suka film-film fiksi Uh, karena mewakili fantasi penonton itu yang penting dari film fiksi jadi sebenarnya film fiksi itu jangan based on reality, based on event dia bisa ke arah manapun yang nggak mungkin sekalipun itu bisa terjadi di film fiksi karena fantasi sutradara itu bisa dinikmati oleh fantasinya penonton ditambah dengan e, menciptakan e, para pemainnya yang berakting e, ada nilai glamor ada nilai superstar dan segala macamnya otomatis orang pertama kali menonton film adalah fiksi ya e, siapa yang main dan cerita mengenai apa gitu loh Walaupun cerita itu diulang-ulang romantisme, Romeo and Juliet dan segala macamnya tetap masih menarik untuk ditonton karena ada uh, alur cerita drama yang dibangun di situ uh, penonton dibuat menangis di bioskop terharu ketawa dan segala macamnya ada rasa di dalam menonton bioskop itu kita larut dan empati kepada uh, pemainnya dan juga uh, kalau fantasi, fantasi sekalian uh, ya seperti itu tetapi kita kembali kepada film dokumenter apakah film dokumenter ada daya tarik orang untuk mau menonton film dokumenter seperti film fiksi yang tadi yang kita sebutkan itu Saya ambil contoh adalah kamera CCTV. Kejadian-kejadian yang ada di kamera CCTV itu masih banyak orang yang menonton. Eh, terus, adegan-adegan eh, atau peristiwa-peristiwa yang terekam oleh, oleh kamera itu masih banyak orang yang mau menonton. Ada orang jatuh, atau apa, segala macamnya kecelakaan, dan segala macamnya. Apalagi film yang lagi nge-sex Di syuting selfie gitu Di syuting selfie Semakin banyak juga orang pengen menonton film itu Apalagi ada uh, video real Mengenai orang bunuh diri Apa segala macamnya Dan yang lebih sekarang ini uh, Kayak penampakan hantu ah Sampai sekarang masih banyak orang yang pengen menonton uh, uh, adegan-adegan asli real gitu loh semua serba real itu masih banyak penontonnya nggak kalah dengan film fiksi juga sebenarnya gitu loh artinya tetap dokumenter punya uh, uh, kesempatan untuk itu kesempatan untuk uh, adrenalin keingintahuan penonton ada gitu tapi yang menjadi problem adalah bagaimana kita bisa membawa uh, uh, tema ini ke penonton dan penonton mau menontonnya, itu yang hmm, menjadi PR buat kita. Saya rasa kalau untuk di Indonesia itu ide itu terlalu banyak karena Indonesia adalah negara keempat terbesar jumlah penduduknya dan negara ketiga juga besar secara wilayah artinya eh, punya ketiga apa keempat ya dengan Rusia kita keempat juga mungkin eh, artinya eh, kita punya eh, multi culture multi ras multi etnik multi religions multi segalanya dengan berbagai macam budaya segala macamnya itu uh, terus uh, flora dan faunanya terus uh, alamnya dan juga masalah uh, mistisnya dari Sabang sampai Maroke hampir semuanya itu uh, multi juga Artinya berbeda-beda juga, cukup, cukup, cukup, cukup finger-finger lah untuk ide di dokumenter di Indonesia ini. Dan politiknya juga cukup menarik, kita pernah mengalami hal yang kelam, G30 SPKI, di mana banyak satu kabinet itu korupsi semua, Soeharto yang... Sangat diktator atau segala macamnya. Dari segi politik, kita mengalami banyak cerita sebenarnya. Dari segi uh, perekonomian, juga banyak orang-orang yang tertinggal, yang terpinggirkan, yang miskin. Apa segala macamnya itu? Karena korupsi, banyak uh, bencana, juga banyak uh, uh, kemiskinan. Pasti banyak korupsi, artinya. Mm, Uh, terlalu banyak ide yang ada di Indonesia ini karena wilayahnya besar uh, seharusnya film dokumenter jauh lebih uh, maju dan lebih rame seharusnya untuk Indonesia karena itulah saya sampai sekarang masih bertahan di film dokumenter apalagi untuk Indonesia karena nggak uh, perlu nyari ide lagi kalau untuk di Indonesia ini apa aja bisa Saking banyaknya. Belum lagi kampung kumuh, slamtok yang ada di Jakarta. Uh, belum lagi di daerah-daerah yang lainnya juga. Uh, mau itu uh, kontras juga hidup uh, antara yang miskin dan yang kaya di, di Jakarta. Bersebelahan dengan kompleks yang sangat elit. Sebelahnya kampung kumuh ada. Itu persis seperti di Afrika Selatan. Uh, macam-macam orang yang pingin sekolah orang yang pingin ngaji orang yang banyak sekali yang bisa digali di Indonesia ini untuk uh, film dokumenter kecuali kalau misalnya seperti negara uh, Singapura uh, Belanda mereka memang punya uang yang banyak tetapi mereka tidak punya budaya yang beragam dan segala macamnya sehingga mereka kekurangan ide untuk membuat film dokumenter karena itu mereka suka menjelajah ke negara-negara lain untuk membuat film dokumenter yang ada di tempat sana dan bagaimana cara menghubungkannya ke negara mereka contohnya adalah seperti Belanda memberikan bantuan kepada orang Afrika ternyata orang Afrika itu salah menggunakan bantuan itu itulah yang menjadi Uh, project film negara Belanda untuk bikin film dokumenter, tetap mereka mau harus ada hubungan dengan negaranya. Mereka uh, kebanyakan film-film yang dibuat di negara orang itu uh, seperti itu. Mereka nggak mau berdiri sendiri juga. Negara Afrika, mereka bikin uh, mengenai satu halnya ya, misalnya mengenai. Uh, flora atau satu suku di Afrika itu, tetapi mereka tidak mau oh, m -m maksud saya tuh harus ada hubungannya dengan negara Belanda itu, itu yang mereka cari di di, di negara di apa di di negara-negara lain. Artinya tetap mereka ingin berperan gitu, dalam, dalam, dalam tema lah, dan ide dalam sebuah dokumenter Walaupun mereka punya banyak uang gitu loh. Jadi untuk uh, daya tarik penonton untuk film dokumenter itu masih amat uh, besar Karena adrenalin manusia keingin tahuannya. Saya kasih contoh begini, di negara-negara maju itu film fiksi hanya dinikmati oleh anak-anak muda. Sedangkan orang yang setengah bayar atau umur-umur dan segala macamnya, mereka lebih menyukai film-film real news, berita, atau film-film dokumenter. Karena mereka... I, keingin tahuan mereka Seperti apa sih orang hi, hi, Hidup di Hutan belantara Indonesia itu Seperti apa Saya ingin tahu orang Indonesia katanya Kalau uh, Boker itu jongkok Seperti apa Seperti apa budaya oh, oh, Jakarta itu Saya dengar-dengar budaya Jakarta itu Bikin orang pusing ah, Ini ini yang ini, Keingin tahuan mereka Seperti itulah yang mereka Yang mereka Uh, uh, ingin menonton film dokumenter. Mereka uh, jarang nonton film fiksi untuk mengenal sebuah budaya dan uh, uh, mengenal bangsa budaya dan dan dan, dan sebuah buka. negara. Mereka sangat mereka sangat uh, karena mereka uh, butuh otin apa otentik. Uh, jadi karena karena itulah mereka sering menonton uh, news, berita, dan film-film dokumenter. Karena uh, kebiasaan mereka setiap pagi itu biasanya mereka suka lihat-lihat berita, ada apa sekarang, apa situasi dunia sekarang, bagaimana dunia, apa segala macam. Bagaimana perkembangan di negara ketiga dan kedua, Ada apa ada segala macamnya itu. itu. Biasanya film dokumenter itu jarang ditonton orang Itu bagi negara-negara yang masih berkembang Karena mereka masih butuh imajinasi, eh, fantasi fantasi, Hayalan-hayalan eh, dan segala macamnya Karena itu mereka masih menyukai film-film eh, fiksi Seperti eh, superhero atau apalah segitu Untuk mewakili diri dan imajinasinya hmm. gitu Artinya film dokumenter masih ada Hmm, masih eh, cukup banyak peminatnya, dan juga untuk wilayah Indonesia yang saya bilang tadi, itu cukup luas. Ini sayang sekali kalau Indonesia masih eh, belum bisa eh, meramaikan film dokumenter, karena saya yakin eh, banyak sekali orang-orang asing yang ingin syuting di Indonesia, dan mereka sangat amat. Eh, Excitingnya, excitednya untuk uh, syuting di Indonesia, flora, orang hutan, komodo, suku A, suku B, suku C, padatnya Jakarta, bagaimana orang Jakarta bisa tidur seperti itu, bagi macam-macam, politiknya, semuanya. Karena kita multi kompleks emang, jadi sangat sayang kalau hal-hal uh, gini, uh, pembuat film dokumenter kita tuh jadi penonton gitu di antara mereka-mereka itu nanti eh, kita akan bahas bukannya eh, pengalaman-pengalaman eh, saya syuting dengan mereka-mereka itu eh, sehingga mungkin teman-teman juga paham kira-kira eh, apa yang mereka capai di Indonesia untuk membuat film-film eh, dokumenter seperti itu.